Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Keutamaan Salat Tarawih di bulan Ramadan Ketahuilah, ada dua jihad mengasah dirinya yang terkumpul dalam diri seorang mukmin, jihad di siang hari dengan puasa, dan jihad di malam hari dengan salat malam. Siapa yang menggabungkan dua jihad ini, maka pahalanya akan dipenuhi tanpa hitungan. Lataif al-Ma'arif, halaman 171. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu." Allah pun menjanjikan pahala yang berlipat-lipat setiap kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Salah satu amalan baik yang hanya ada di dalam bulan Ramadan dan bernilai pahala banyak, yakni Salat Sunnah Tarawih. Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan kiam salat tarawih Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salat tarawih bersama imam seperti salat semalam penuh. Dari Abu Zar, Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, Siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala kiam satu malam penuh. Dianjurkan agar kaum muslimin mengerjakan salat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai. Ketiga, salat tarawih adalah seutama-utamanya salat. Ulama-ulama Hanabilah, mazhab Hambali, mengatakan bahwa seutama-utamanya salat sunnah adalah salat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Karena salat seperti ini hampir serupa dengan salat fardu. Kemudian salat yang lebih utama lagi adalah salat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu, sebelum atau sesudahnya. Salat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah adalah salat kusuf, salat gerhana, kemudian salat tarawih. Demikian. Semoga kita tambah semangat dalam mengerjakan Salat Tarawih.